Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini? Terima kasih banyak untuk kalian. Yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang udah geser-geser semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat serta rezeki sehingga kita semua bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini ya. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah membuat pusing tujuh keliling yang hari ini hidupnya sudah tak tenang lagi yang hari ini hidupnya sudah galau.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 jadi, hari ini siapa yang masih punya hasrat dan kepo pengen tahu bagaimana dahsyatnya aplikasi-aplikasi pinjol? Lalu, punya niatan dan mengisi data-data yang dibutuhkan, dan akhirnya berubah pikiran. Ah, udah deh, gua enggak jadi pinjol. Gua udah dapet solusi lain. Mantap ya! Untuk kalian yang mungkin masih memiliki solusi-solusi lain, silahkan digunakan yang tidak menggunakan biaya tambahan. Ya, ingat hari ini semua aplikasi pinjol yang akan kalian gunakan setelah melakukan pendaftaran Sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang harus kita bayarkan Termasuk di dalamnya biaya platform, biaya denda, biaya bunga, biaya penagihan dan ini itu segala macam Banyak banget biaya-biaya tambahan yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol tersebut Baik ya jadi pada video kali ini bang bagaimana bang bisa atau tidak kita melakukan pembatalan pengajuan pinjaman. Jawabannya bisa sebelum itu semua segera terproses. Jadi bagaimana bang nasib kami yang hari ini sudah uh, ingin membatalkan niat kami untuk melakukan pengajuan pinjaman. Caranya bagaimana yang pertama kalian harus mengkonfirmasi kepada perusahaannya. Kepada aplikasinya Bah loh bang hari ini mereka itu tidak membalas apa yang kami kirimkan Tidak membalas email Atau mungkin mereka tidak merespon uh, pembatalan pengajuan kami Jadi dengan catatan ya Dia harus cepat melakukan pembatalannya Bahkan ada yang sudah bolak-balik melakukan pengajuan pinjaman itu Ketika mereka mengklik uh, pembatalan Udah gak bisa lagi Karena uangnya sudah terlanjur dikirimkan lantas bagaimana dengan data-data yang kita berikan kepada mereka ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru saja ingin berkenalan dengan aplikasi pinjol aku menyarankan agar mencari solusi yang lain solusi yang tidak membayar biaya tambahan karena itu jauh lebih baik dan jauh lebih tenang jadi hari ini untuk semua teman-teman yang sudah Punya pilihan lain, segera tinggalkan semua aplikasi pinjol yang mungkin akan membuat pusing tujuh keliling kepala kalian, karena sudah pasti ada biaya-biaya yang harus kalian bayarkan. Jadi, caranya hanya itu. Lantas, bagaimana dengan data-data yang sudah pernah kita berikan kepada aplikasi pinjol? Bisa nggak sih, ya, Bang? Mereka yang sudah kita berikan data-data tersebut menggunakannya atau menyalahgunakannya kepada oknum-oknum tertentu. Jawabannya bisa. Selama aplikasi itu belum terdaftar di OJK. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, ya, mereka banyak yang menggunakan data-data debitur itu untuk minjol di aplikasi yang lain. Dan anehnya, banyak juga aplikasi yang meloloskan pinjaman tersebut. Jadi hari ini banyak yang tidak minjol ya atau mungkin yang tidak pernah mendaftar di aplikasi-aplikasi pinjol, datanya bisa bocor. Ya, datanya bisa digunakan oleh siapa saja dan aku pengen mengingatkan untuk teman-teman yang hari ini ya data-data pribadinya yang sudah pernah diberikan kepada teman-temannya hari ini banyak yang menggunakan aplikasi pinjol ini ya dari teman-temannya sendiri dan akhirnya teman-temannya nggak mampu bayar atau mungkin udah kabur atau mungkin sudah tidak berkomunikasi lagi dan akhirnya menjadi tanggung jawab kita pribadi loh bang gimana bang, banyak juga yang udah ketipu ya ada yang katanya di hacker padahal gua pengen ngasih tahu kode OTP rahasia itu cukup penting jadi jangan ada satu orang pun yang bisa mengetahui kode OTP yang diberikan oleh aplikasi tersebut maka kalau seandainya itu terjadi orang lain akan bisa menggunakan aplikasi kalian khususnya untuk aplikasi-aplikasi Payletter hari ini banyak yang menjadi korban Lantas itu akan menjadi tanggung jawab siapa, Bang? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Pihak aplikasi pasti tidak mau tahu, karena mereka menganggap yang menggunakan aplikasi tersebut adalah kita, walaupun sebenarnya di lapangan kita ini adalah menjadi korban penipuan oleh teman kita sendiri, ataupun mungkin orang lain. Ya kan, itu akan mereka bebankan menjadi beban tanggung jawab pribadi kita. Jadi yang pertama tadi, apakah bisa dibatalkan? Jawabannya bisa dan apakah data-data kita hari ini sudah cukup aman atau tidak jawabannya belum tentu dan yang ketiga apabila kalian menjadi korban penipuan pihak aplikasi pasti nggak mau tahu dan mereka akan menuntut uh, ganti rugi atas apa yang hari ini sedang kita gunakan lantas ya ada pertanyaan yang seperti ini apakah setelah kita berhasil melakukan peminjaman di awal lalu uangnya sudah masuk ke kita dan apakah kita bisa mengembalikan sejumlah yang mereka kirimkan saja? Jawabannya tidak apabila memang aplikasi pinjol tersebut sudah mengirimkan sejumlah pinjaman yang kita ajukan. Misalnya kita ajukan di jam 11 siang dan jam 12 nya sudah berhasil ya kan kita pinjam 2 juta. Lantas di jam 3 sorenya kita dapat Pinjaman atau kiriman uang dari saudara atau mungkin orang tua Lantas kita ingin mengembalikan sejumlah yang kita terima Bisa tidak? Jawabannya tidak bisa Karena sistem mereka sudah memproses itu semua Jadi lantas bagaimana bang? Mereka akan memaksa kita untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka Ya walaupun itu hanya hitungan selang ya beberapa menit mendetik atau mungkin jam doang ya kan mungkin kita hanya pinjam satu jam tapi kita harus membayarkan sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka ya jadi udah cukup jelas dan apabila kalian masih punya niatan untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjol tersebut aku pengen kalian menyarankan kepada kalian itu agar untuk mencari solusi lain saja yang lebih baik yang tidak ada biaya tambahan ini, itu segala macam, ya kan? Dan data-data pribadi kita akan jauh lebih aman ketika kita tidak memberikannya kepada semua aplikasi-aplikasi pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal, ya kan? Walaupun hari ini pinjol-pinjol legal OJK itu sudah menjamin kerahasiaan data-data pribadi kita, namun di lapangan kadang-kadang. Banyak yang nggak minjol di aplikasi A tapi ditagih sama aplikasi A nya. Nah, kenapa data-data seperti ini bisa bocor? Atau mungkin dari pihak aplikasi pinjolnya hari ini menggunakan jasa debt collection dari pihak yang keberapa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ya untuk kalian yang ingin membatalkan segera batalkan ketika memang uh, aplikasi pinjol itu belum memproses data-data pribadi kalian.